Saya tak berkemampuan <laughs> Saya takut bunga tu pasu. tu Teh ayam nyawari <laughs> ah. Terima kasih banyak dik Kak, saya dah dapat pijian tau Kak Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK Cuy, bagaimana kabar? Kurang hari ini, saya harap semuanya dalam keadaan sehat, pastinya, cuy. Ya, seperti biasa, saya cakap, ya, jangan lupa, basuh Tangan, cuci tangan, dan selalu jaga SOP, cuy. Jaga kesehatan, pastinya, cuy. Ya, sekarang kan lagi pandemi, ya, masih pandemi, cuy. Ya, nggak tahu berakhirnya kapan gitu, ya. Dan sudah satu minggu, ya, kita nggak nge video, cuy. Ya, dikarenakan mic saya juga yang kemarin rusak, dan uh, kebetulan juga anak saya sakit, cuy. Ya, anak saya sakit, dan kali ini kita akan mereaksi lagi Sepatu yang live. 2020. 22 cuy yang terbaru ya. Di sini saya mereaksi yang episode kedua cuy ya. Yang mana di sini katanya, katanya yang bintang tamu atau tamu jemputannya itu adalah Dato Sri Siti Nurhaliza cuy. Salah satu favorit penyanyi atau diva favorit saya yang ada di Malaysia cuy. Saya penasaran banget, saya rasa ingin tahu banget gitu ya Bagaimana lakonan dari Dato Sri Siti Nurhalisa di episode yang kedua kali ini cuy ya Oke tanpa berlama-lama seperti biasa cuy ya Kita akan membuat tiga part ya seperti biasanya cuy ya Saya akan mengambil video ini tuh dari proyek Lawa cuy Jadi kalau korang ingin melihat original videonya nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah cuy ya Dan jangan lupa bagi korang yang belum subscribe juga bantu subscribe cuy ya. Dan jangan lupa juga cuy ya follow TikTok saya cuy ya. Karena saya akan aktif live di sana juga dan membuat konten reaksi juga di sana cuy. Jadi jangan lupa follow gitu ya. Oke dan saya sudah banyak cakap di sini cuy ya. Jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1. Boom. Oke. Proyek lawak. Alright guys, welcome back to my channel. Serta so, video kali ini kita Wah. akan satu review. Ini kucingnya jadi bahagia yang pertama. Let's go. Jadi gemuk banget ya. Oke, okay, awal rahim ya. Uh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Is Jep. Assalamualaikum. Eh, yeah. waktu salam. Ah, saya datang nak interview. Interview. Kau <laughs> tak <laughs> interview uh, a apa? Awak oh, watak pula. Job apa? <laughs> Inilah kerja yang cik tengah buat yang ni, yang kosong penyimen. Ah, iyalah. <laughs> Sebab akak saya pesan kalau interview pakai kemas-kemas, orang pandang. Iya. <laughs> yeah, Jangan ah, yeah, yeah, yeah. disebabkan iyalah. Betul, betul, betul cik. Jangan disebabkan cik tak kemas, cik salahkan saya. <laughs> eh. Tak payah nak pelawar aku, tak masuk kemas tu biasa je, ikut ikut ikut posisi yang kau nak lah, yang macam ni kau nak ambil alih syarikat aku Terlalu apa ya, terlalu rapi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tapi, tapi kau berkasal tak kambut kau kering <laughs> <laughs> <laughs> Eh, kenapa je? Juhari Eh, eh Adik Juwita yang melagak cuek dekat simpang tu. Ya, yeah. awak oh, cik kenal akak saya. Eh, tak pacaklah. Kalau Juwita awak kat kau tak payahlah bagi cik-cik. Tak payah bagi cik payah ah, kalau begitu awak panggil saya cik lah eh. <laughs> Bila tu mendadak janganlah diri kau up ganding Tak kalau tak siapa yang cik cik saya tak cam siapa yang minta kerja. <laughs> Boleh cik. Saya memang nak kerja sangat. Saya dah saya dah terlampau seiso sangat kat rumah. Jadi saya nak cuba cabaran baru saya memang ada kerja-kerja buat-buat simen ni dulu memang saya lah orangnya. Apa pengalaman kau? Ah, saya pernah buat pasu kat rumah je. Buat pasu? Boleh je. Eh? Buat pasu tanah liat. Tanah liat lain. Eh. Ya ke? Itu apa? Ini ah, semua saya punya resume. Apa yang buat pasu Satu itu bag. apa ya? Ah, ada sekali sijil ah 4 kali 100 ah kilometer. <laughs> dia kalau melamar boleh kerja eh? kayak ini eh? je. Cik. Nak kira, cik. Manager gitu. Dapat juga kan resume ini. Okey. Agak kau jujur tak? Agak ada jujur kan? Cik. Ah, jangan berulang kali Cik. Jutaan jutaan saya tak, yang datang nak minta kerja Saya ini. nak pastikan, saya nak pastikan. Kalau cerita ni cantik, Cik tengok saya pun Cik tahu adik Siti ni. Si ya. Ya yeah, ya. Yeah. Ya yeah, ya. Yeah. Okey okey. Okay, besok saya datang Besok datang, besok datang. Baik, terima kasih Cik. Yo, syukur alhamdulillah. Besok pakai macam <laughs> biasa. Pak be be bekerja jangan pakai kot. Ah, ini interview je Cik. Oh, gitu. lah pula pakai baju saya. Saya tak acah penting kan sama-sama kerja. Eh? Kena bully sini halo. halo, ha, ha, -a. halo. Oh ini yang gantikan swipe ya dari pencarian ini cuy uh, sepatu yang hilang kemarin cuy ya namanya Dewa Arte, Dewa Arte, Dewa Arte. Bagaimana sih penyebutannya nih? Ha, -a. ha, oh ha. -ha. Hmm hmm hmm. Mm. Ha. Ah, ah. Ha, ah, okey, bye. Okey. Okay. Yeah. Ya. Hey. Eh, eh, takat gawang ke takat ngitik. lah, deal projek. Ya. Yeah. Ha. Ayat tu tak siapa tadi Eh, siapa tadi? Kamu mengsembang. Adik Juwita. Juwita. Aku kore kat tepi simpang tu. Dan oh, saya, yang depan flat tu. Yang saya minat tu. Oh, eh, eh kenapa kamu minat dia? La ilaha illallah. <laughs> tak saya tak tak ada hak ke buka macam ni minat kat orang cantik. Takdahlah muka eh. Eh, nak cakap muka kan macam ber pula kan? Ha, boleh tak, boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ha, tapi eh, tapi kamu boleh tu, pasal kamu duit banyak. Ni yeah, dia dia ya, dia pasal dia. duit. Pasal muka tu, kamu jangan risau lah. Orang sekarang kaki ha. muka ya, duit dan poket semua boleh. Ya. Betul, betul, betul. betul. Elok lah, kamu pun ada orang minat dah takde ada lah nak berfoyar-foyar. Okay, ya. Nak perempuan nah, sini-sana, ya. dah berpura dah, dah, dah, dah, dah pun. Dah dah, dah makin besar air saya, ayah. <laughs> ayah. <Buk. laughs> ah, Jadi, ayah support saya Ha? Ayah support saya hey. Ayah, anak mestilah support ini begini. Itu. Itu. Eh. ternyata pandai juga ya? Oke, okay, okay. wah, ini dia. Wow, kakak ke, kakak eh, Mereka ini tidak tahu ya? Ternyata tamu jemputannya Datu Sri Siti Nurhaliza. Cik, iya, iya, bagaimana ekspresinya Yuki. Okey. Nanti Kita nak jual ramai yang tengah tunggu sambal Kakak ni. Yelah, ni sambal apa ni Kak? Di uh, sambal lepih. Sambal? Sambal lepih. Oh, sambal lepih. Oh, jarang saya dengar tu Kak. Uh, sambal lepih ni orang lepih. Orang lepih, Kak. As tak apalah kak. kak. Ni Kak, untuk Kak. Seperti, eh. Seperti selalu. Seperti selalu. Yelah Kak. Aduh. Macam tu lah hari-hari bagi Kakak bunga. Tak pernah mis tau daripada dulu sampai sekarang. Kakak. Adik ni comel betul lah. Benda ni bukan saya beli, saya petik. Si si si. si. Untuk akak, kak. akak dah berkorban banyak dah dengan saya. Berita uh. apa? Adik bagi bunga teh ayam sekalipun Akak cium wangi. Ah uh, tapi jangan kak. Jangan. Kalau bunga teh ayam jangan, sebab <tuk> saya tak berkemampuan, saya takut bunga tu pasu teh ayam nyouri. <tuk> uh. Terima kasih banyak. Dik. Kak, saya dah dapat biji tau kak. Dapat saya ah saya dapat kerja saya dapat dekat Johan kon kon so, apa construction tu. Aduh. Saya dapat tu. Kali macam je. Tapi gigi akak minta kena adik tak payah kerja, tak payah kerja macam tu bahaya yang panjat-panjat bangunan ak kan? Cuci tingkap yang goyang-goyang pokok tu ya? Kan. Nak buat apa goyang pokok kak? Akak, ya. Yeah. Akak dah lama tanggung saya. Saya tak kerja sampai mak meninggal lepas tu akak tanggung saya. Saya tak nak sampai akak pula meninggal pun saya nak kerja. Weh. <laughs> Adik Kakak masih kuat lagi Kakak tak ada masalah Kakak boleh sanggung adik semua Adik tak payah risau Sejak pada Mak ayah tak ada memang itu Dah tanggungjawab kakak Dah risau. ni masanya untuk akak perhatalah kak Saya kerja Akak relax je eh? yes, Tak yes, payah yes, yes, Kakak yes. kerja Adik relax Adik duduk tak payah Biar kakak Selagi Kenapa, eh, kenapa kak? Kak? Ah? Eh? Kak? Akak tak sihat ni. Terlagi nyawa di kandung badan. Nyawa apa tu dah batuk-batuk tu. Akak ke betul. <laughs> Lupa dialog. Hai, ah, eh, akak, jangan kelap akak. Oh, ceritanya sakit buat, ya. Kan. Tak tak, tak, akak okey. Akak sihat, akak eh, sihat. Jangan risau, kak. biar kakak yang kerja. Alah, dah lah tak apa saya kerja dah. Akak relax je lah. Akak ni. <laughs> <laughs> eh? Adik. Ah. Kenapa kak? Apa kak? Kakak dah janji dengan mak ayah dulu. Biar kakak je yang jaga, kakak yang kerja. Tak kisah, apa pun berlaku, adik tetap di bawah tanggungan kakak. Terima kasih. Tak <tos> <tos> nak kak, tak nak kerja. Sudah-sudahlah tu akak menjaga saya. <tos> Okey. Senior <tos> banget sih lakonan. Harap-harap hari ini adalah sakit-sakit yang datang pada hari oh, ini. Oh, ceritanya Kibang. memang sakit cik okay. ya. B�uk -b�uk. Baik, ya. Macam muda aja. <tinyan> Siti Nurulisa so, nampak gemuk sangat ya. Duduk, Habis -dudu, <tinyan> melahirkan. ini melahirkan. Tak lupa, uh, saya ingat, Doktor Durita, <laughs> uh, um, sebenarnya saya dah lama memikirkan tentang awak hmm, Tapi asyik. dia rasa awak pun, Alhamdulillah, InsyaAllah eh, kita, Saya teringat <laughs> masa zaman kanak-kanak kita dulu di sekolah Awak sebenarnya pandai Ya, yeah, Alhamdulillah, tapi uh, nak buat macam mana Saya yalah. perlu lakukan tanggungjawab saya yang paling besar apalagi hmm. doktor jaga adik sayalah. Iyalah. Doktor macam tu dulu ya? Ya. Yeah. Sampai sekarang sama ada misai ya? ah. <laughs> ah, saya tu awak kata awak suka lelaki bermisai jadi saya simpan misai. Ah. <laughs> ah. Tak apalah Dita. Aduh legend. Sekejap, kenangan manis kita. Ya, dok. Jadi berbalik kepada masalah awak tentang masalah penyakit penyakit awak Ya dekat sini saya ada satu gambar contoh gambar esri yang saya buat sendiri. ni ada ya, awak nampak <laughs> tak? tu saya punya ke orang lain? tak, ini gambar saya. oh, betul. Okay. <laughs> awak nampak dekat sini ada apa? pas banget. saya nampak macam ada bentuk-bentuk kabu-kabu, macam tu apa tu doktor? ha, kalau awak buat betul dekat sini? ya, di sini dekat ada apa? <laughs> Pak Ayah mulai, ya mulai. Tapi tak apa. Ah, Okey, kita lupakan sekejap ya. Ini <laughs> ada tanda L ni. Awak <laughs> faham tak apa maksud L? L tu apa? Belah, left, kiri ya? Left. Bukan, bukan. L, L, tu? L tu selepas K. Oh, <laughs> lepas tu? Ya, selepas K, L. <laughs> <laughs> Kirain pick up line. <laughs> Tengah sebutkan. Bertenang-bertenang Juta Tengok awak tengok berhati betul-betul dekat sini Dalam dunia ni aku yang paling istimewa yeah. yeah. Berat paling banget kerjanya Pak Aya ni Dalam dunia ni uh -huh. Mestilah adik saya sebab saya jaga adik saya Ya yeah. Jangan oh. keadaifannya kan yeah. Bila dia berputar kan dia berkata, Jirita! Dunia pun berhenti bila sebut nama Jirita. Asyik. <tis> Awak dari dulu kita. kan, Doktor? Ya. Yeah. Dato' Azulah ni kan, daripada dulu sampai sekarang tak habis-habis nak usik saya. <tis> tak apalah Jirita, kita sebenarnya... Tapi sebenarnya... Bila kita berhibur, sedikit sebanyak boleh mengubatkan jiwa kita yang resah. Betul, betul, betul Dato'. Ni um, macam ni lah. Tapi sebenarnya doktor, saya datang ni nak tahu apa yang sebenarnya yang saya alami sebab... tapi <laughs> <laughs> habis, habis lagi batuk saya. Ya, setelah kita buat pemeriksaan minggu lalu, yeah. kami dapati awak mengidap kanser hati. Oh, okey. Kanser hati? Ya. Mantasan batuk terus, ya. Saya juga mempunyai air hati pada awak. Eh... <laughs> <laughs> uh, tapi <laughs> belagu banget tayar. Saya sebenarnya bukan tak nak beritahu dat doktor. Kalau saya beritahu dia memang dia akan. Okey sedih. Dia akan pengsan Dan doktor tahu tak semasa kematian ayah dan ibu kami, sebulan dia merana, sebulan dia tak mandi, sebulan dia tak nak makan, dia dah <laughs> macam orang hilang arah. Dari. Saya tanya adik saya hilang arah lagi sebab saya doktor Saya rasa dia Dia tak mandi bukan sebab merana tapi malas <laughs> Takpelah tak. Saya bagi ubat ni kat awak Nanti awak boleh pergi dekat farmasi uh, InsyaAllah uh, lagi 2-3 minggu lagi kita berjumpa balik ya. <laughs> <laughs> Saya cubalah doktor Okay insyaAllah Terima kasih Oh udah selesaiin part pertama cuy Oke okay, cuy itulah tadi part pertama Sepatu Renan Live 2022 cuy ya Yang mana di sini bintang tamu atau tamu jemputannya Itu adalah Datuk Sri Siti Halisa, cuy Dan di disini uh, Lakonan Datuk Sri Siti Itu kayak tertata rapi gitu ya Dan mungkin karena senior cuy ya Senior banget dalam uh, lakonan gitu cuy Dan yang jadi pertanyaan saya Yang gantikan Uh, Suaib namanya dewa itu saya belum melihat uh, wajah uh, wajah aslinya cuy karena di sini dia, dia kan jadi orang tua saya penasaran banget saya ingin tahu banget bagaimana wujud aslinya maksudnya saya itu maksud saya itu wujud penampilan dia yang sekarang apa umur dia yang sekarang berapa gitu ya saya penasaran gitu ya saya penasaran rasa ingin tahu gitu cuy oke dan setelah ini kita akan melanjutkan lagi yang part kedua cuy ya